Jadi uh, ini mungkin yang kami lupa bilang bahwa kita harus mempelajari publikasi dari si profesor karakteristiknya tuh risetnya seperti apa kayak ya, gitu. Ya. Jadi pun ketika kita menulis research proposal misalnya profesornya minta nih untuk hmm. coba kamu kirimkan riset proposalmu sebisa mungkin itu dihubungkan atau mensitasi pekerjaan dari profesor nih. Iya, ya. Oh ya di sini juga ada satu kalimat penting yang ya. menurut saya juga ini Profesor jadi tertarik Betul. ya. I am very interested in joining your research especially ini nama project profesornya. Jadi ibaratnya kita udah ada homework yang dilakukan gitu ya. Oh, kita itu benar-benar fokus untuk tertarik ke projectnya dia gitu. Jadi enggak enggak awang-awang asal blasting email gitu ya. Itu enggak enggak seperti itu. Jadi memang ada ketertarikan ini nama project udah spesifik banget ya. Meskipun sepertinya project sampai sini udah selesai. 2017 ternyata udah selesai. Ternyata udah selesai gitu. Kami juga enggak apa? Kami oh, kurang yeah. aware ya. Kami kurang aware tentang hal itu tapi Ibaratnya itu sudah menjadi oh ini ini, ini si pelamar ini uh, apa namanya udah baca riset saya nih gitu udah baca Project saya gitu dan ternyata profesornya memang memang uh, bergeraknya di situ gitu jadi ini mungkin yang penting juga ya uh, ada ada homework yang kita lakukan untuk mencari uh, mencari uh, tahu betul. profesornya gitu calon supervisornya gitu ya nah yang lain sebenarnya hanya agak template gitu Oke. tapi yang paling penting <laughs> itu pertama kali sih memang CV aja dan CV, CV ya? dibuat uh -huh. secara profesional mungkin jadinya hmm. uh, terbagus gitu ketika si profesor membaca cv kita itu mm -hmm. ya singkat tapi memang mencakup apa yang kita yep, yep. lakukan mm -hmm. kayak gitu yeah. menjualnya dengan baik yeah. gitu. dan dan saya uh, mau cv itu hanya dua lembar ya dua lembar dua, dua, dua lembar, lembar ya cv hanya dua lembar kalau kalau bisa sih jangan banyak banyak yeah. ya <laughs> profesor nggak nggak mungkin di sini tidak suka yang terlalu panjang jadi dipersingkat sampai dua lembar saja nah itu mungkin mungkin itu kalau uh, mungkin nanti Monggo jika misalkan Mas Ripton nanti apa namanya Sepertinya saya lihat ada grupnya Nanti mungkin bisa kita share juga gitu ya Apa